Ayo kita mengenal karakter Pororo Siapakah ini? Ini peti Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini Lopi. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Edi. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini kram. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Bobi. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Pororo Mari kita lihat Kamu benar, kamu pintar Jangan lupa di like dan subscribe ya Terima kasih